bukan kena tugas harus logik juga catpul PP perempuan mu mm, Razia kaki lima pedagang-pedagang lari satu orang dia pakai rok sementara angin dan dibayangkan nanti ketawa sendiri semoga Ustadz sehat selalu Amin saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat ketika khotib naik ke atas mimbar jamaah datang terlambat langsung sholat sunat, sedangkan khotib sudah membacakan khutbah apakah itu sah atau tidak Pak ustadz? Hmm. oke, okay, saya jawab saya cerita jamaahnya menjawab dengar baik-baik saya paham, orang yang belum sarapan memang susah nangkap suatu ketika nabi sedang khutbah Nabi khutbah di atas mimbar Mimbar Nabi itu lantainya tiga Tangganya tiga Satu, dua, tiga Nabi sudah khutbah Tiga Berarti yang tidak dibuat Nabi bidah. Ini dua lantai ini bidah. Satu lantai, dua lantai, tiga lantai Nabi sudah khutbah Ketika Nabi sudah khutbah Tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat Duduk dia duduk langsung kata nabi Om berdiri kata nabi Soli salat dua rakaat nabi suruh dia berdiri salat dua rakaat saya ulang lagi ceritanya nabi sedang khutbah datang seorang laki-laki terlambat dia duduk nabi suruh berdiri salat dua rakaat habis itu dia dengarkan khutbah selesai cerita sekarang saya jawab sahkah salat jumat laki-laki itu saya ulang sekali lagi yang susah-susah nangkap goyangkan kepala ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri tiga kali satu. Oke, okay. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh "kum berdiri. Saldi rakaat ini salat sunat dua rakaat. Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah salat laki-laki itu? Sah. Seandainya nggak sah pasti kata Nabi, eh terlambat, pergi kau pulang, nggak usah kau sholat lagi. Itu menunjukkan sholat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya nggak mau besok Jumat, Jumat, Jumat, terlambat. Isinya nanya, Mas, Mas, Mas, Bang, Bang, Bang. Itu udah azan sholat Jumat, kamu nggak berangkat. Suatu ketika masuk seorang laki-laki. Nabi sedang khutbah dan ketika dia mau duduk Nabi suruh om itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan kita naik ke atas tangga bitah ada lima waktu siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor ontah Datang waktu kedua hari Jumat seperti bekorban seekor sapi. Datang waktu ketiga seperti bekorban seekor kambing. Datang waktu ketiga seperti bekorban seekor ayam. Datang waktu kelima seperti bekorban sebutir telur ayam. Setelah motif naik membar tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Motif sudah naik baru dia datang jangan terlambat tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat sholat jumatnya tetap sah jangan langsung duduk terlambat, jangan langsung duduk sholat sunat dua rakaat dulu dua rakaatnya itu niatnya apa? kobliyah jumat kalau sholat kobliyah jumat otomatis dapat tahiyat al-masjid tapi kalau tahiyat al-masjid nggak dapat kobliyah jumat maka langsung kobliyah jumat jangan di depan khotib ini udah terlambat di depan hotel. Oh Allah wow. Ayatnya Yasin Pakai baju kaos tertulis di belakang Emang masalah buat lo Ini nantang namanya Udah terlambat kok carilah pojok-pojok Ini harus dijawab serius Karena diketik di print dari rumah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 Nabi dijamin masuk surga. Hakikat, syariat, tarikat, makrifat menyatu dalam diri Nabi. Al bila syariatin batilah orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat batal. was syariatu bila hakikatin orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat sia-sia. Oleh sebab itu ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat hakikat. Ini majelis ulama mesti memanggil orang ini. Kalau dia guru, ini murid-muridnya berbahaya. Kalau satu orang nyasar enggak apa-apa. Ini super truk. Nyasar habis sama brondolnya ikut nyasar. kalau oh, Ada yang mengajarkan begini, mesti dipanggil. Kenapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair. Makanya kita aduh sunnah wal jamaah berpegang pada tiga. Aqidah Asy'ari fikih syafi'i tasawufnya sunni bukan tasawuf falsafi tasawuf siapa tasawuf Abu Hamid al-Ghazali dan Junid al-Baghdadi tarekatnya Naksabandi Abul Hasan Shazili Rifai Abah Gurus Kumpul tarekatnya Samaniyah mereka tetap melaksanakan syariat tanpa meninggalkan syariat. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat meninggalkan syariat, kamu kenapa nggak sholat? Sholat itu hanya syariat saja. Saya cukup sholat batin saja. Kamu nggak puasa? Puasa itu syariat. Saya cukup puasa batin. Eh, pasti yang makan. Kalau gitu kau makan syariat aja, makan hakikat. Nanti istri yang nanya, kamu nggak masak? saya masak hakikat saja oh makanlah kuali hakikat paham? enak ceramah di Sukamara ini. orangnya cerdas-cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdul Soman semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu Pak Ustadz. lebih utama mana antara bayar pajak atau zakat mal bayar dua-duanya orang bijak, taat, pajak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 dengan pajak. Maka kita bayar pajak, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Tapi kalau kita bayar zakatnya resmi, pajak kita berkurang. Perhatikan baik-baik. Bayar zakat, jangan bayar zakat sendiri-sendiri. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Sukamara. Kertas terakhir. Alamat Gang Sedulur. Eh, Cawan. Sedulur sederek sedoyo gaji ASN apakah wajib Zakat jangan cerita gaji karena ada orang gajinya 2 juta pendapatannya 20 juta Kenapa begitu hitung total semua gaji SPPD tunjangan uang tunjang uang sipa uang sundul uang tanduk uang sikut total semua gimana cara ngitungnya pausat 85 gram emas Wajib mengeluarkan 25 persen. Ingat 85, 85, 85, 85, 85, 85, Jangan pulang dari sini jadi 58. Berapa? 85. Ingat saja tahun 85. Kira-kira Bapak sama Ibu tahun apa yang paling berkesan 85. Mama, mama, mama, kita ketemukan tahun 85 kan akhirnya 85. 85 gram, 1 gram emas 500.000. Kali 85 gram 42 juta. 42 juta 500 bagi 12 bulan. Saya paham, orang yang belum sarapan susah nangkap hitung-hitung. Dengarkan aja ceramah saya Yang susah nangkap sekarang nanti diputar videonya di channel Usaha Abdul Somad Official, subscribe, like and share. 85 gram kali 500.000 dengan 42ta ,500 selama satu tahun Siapa yang penghasilannya 85 gram kali 500.000 42 juta ,500 selama satu tahun dia sudah kena zakat 2,5% 45 juta eh 45 juta pula. 42 ta itu kalau dibagi setiap bulan keluar bagaimana 42 juta 500 bagi 12 bulan sama dengan 3 juta 600 ,000. Payang hitungnya kalau 3.600 oke okay, kita bulatkan 4 juta Mudah-mudahan semuanya yang gajinya kurang dari 4 juta penghasilannya lengkap sejak ceramah ini terhitung dari Januari 2020 4 juta ke atas Amin Mudah cara ngitungnya gimana cara ngitungnya 1 juta, 2, 1 juta 2,5%. Ribu. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. Kalau Bapak sebulan dapat 4 juta, berapakah zakatnya? Kalau Ibu dapat 1 bulan 10 juta, berapakah zakatnya? 250.000. Boda cara itu Mudah-mudahan bulan depan dapat 10 juta Amin Keluarkan 250 ribu Langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara Pak Ustadz Saya keluarkan tiap bulan 100 ribu Atau setahun sekali Tiap bulan Kan sama aja Satu bulan 100 ribu Satu tahun sejuta 200 ribu. Kalau 100 ribu Setannya gak nggoda Tan, tan Kita goda ini gak? usah lah 100 ribu Set, set Setan ngajak kawannya, satu manggil tan, satu manggil set. Gimana nih, kita goda gak nih? Gak usahlah 100 ribu kata dia. Kalau ini kan, Oh ini 1.200.000. Oleh sebab itu maka setiap keluarkan, keluarkan, keluarkan. Ustaz Somad keluarkan zakat? Saya keluarkan zakat setahun sekali setiap menjelang bulan Ramadan. Biar mudah ngingatnya setiap Ramadan baru saya bagi berapa besar jumlah wajibnya pausat dua setengah persen bila masih ada tanggungan utang apa tetap wajib zakat tetap tapi katanya kalau utang gak wajib zakat kata siapa ya. yang tidak bayar zakat karena utang itu adalah zakat perdagangan zakat dagang perniagaan cara ngitungnya 3 kurang 5 ingat rumus 3 kurang 5 modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi saya ulang sekali lagi modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi itu cara rumus menghitung zakat perniagaan dikurang hutang yang terkait dengan dagang bisnisnya bukan utang raw mobil hutang rumah hutang panci hutang termos masuk di rumahnya itu tak ada yang cash, satu-satunya yang lunas bininya itu lain hutang semua, bunyi klakson mobil, kredit, kredit, kredit, kredit, nyampe nyampe utang, hidup ini kalau dipeturutkan terus, mau, mau, mau, mau, yang banyak-banyak utang, orang kalau banyak utang itu detak jantungnya tak normal, coba pegang jantung sebelah kiri, nah kalau yang enggak banyak utang normalnya, tapi kalau banyak utang. Mudah-mudahan kita dilepaskan dari hutang Keluarkan zakat Pendapatan PNS Pemda BUMN Pegawai Guru Keluarkan setiap bulan 2,5% Salurkan langsung Ke badan amil zakat Nasional Kabupaten Sukamara Hubungi nomor berikut ini Potong Masukkan Instagram Like and share Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan 7.30 kita berdoa di akhir majelis. al-hazhin nia al, al fatihah pertanyaan nama saya Jalan Pangeran Sukamara Sukarma Oh ada lagi sukarma bukan salah ketik Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Haji Abdul Samad LCMA uh, lengkap sekali Apakah ASN Wah, Nyinggung saya ini ASN Apakah ASN yang menggadaikan SK di bank termasuk riba? riba Ibu bapak yang menggadaikan SK ASN Yang menggadaikan surat tanah Yang menggadaikan BPKB Yang lebih parah lagi menggadaikan surat nikah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 Ustaz somat ini sombong sekali Memangnya Ustaz gak pernah menggadaikan SK Pak Ustaz Gak pernah BPKB Pak Ustaz Gak pernah Jadi Ustaz minjam uang kemana? Eee, dulu saya minjam ada pinjaman lunak tanpa bunga Namanya emak bank Emak <tik> saya Emak-emak <tik> aku mau beli mobil eee, Pinjam pinjaman lunak tanpa bunga Dibukanya lah gelang. Gelang sama cincin Kau dari kecil menyusahkan sampai tua <SILENCIO> Emang mak saya itu luar biasa Saya mau ke Mesir dijualnya gelang Saya mau ke Maroko dijualnya gelang Saya mau beli mobil dijualnya gelang Sampai akhirnya mati Meninggal masih. Sebelum dia meninggal kata dia Tolong belikan aku tanah Di bagian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 Bagaimana caranya mengganti solat yang sudah lama bertahun-tahun lewat? <tik> <tik> La kaffarata laha illa yang dulu tinggal sejak akil balik Tidak ada yang bisa menembusnya kecuali melaksanakan illa solat itu sendiri Menangis kok di pintu Ka'bah <tik> Gak selesai, brother. <laughs> Enak aja. Selesai solat, ambil tasbih. Sol, sol, sol, sol, sol, sol, selesai. Solat yang lama dulu. Sepakat empat mazhab. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hambal Hambali. Sepakat 4 mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah, salat yang tinggal dulu-dulu wajib di qadha. Qadha bukan qobo. Habis salat insya' qadha. Usolli fardhal isha 4 raka'atin qadha'an. Habis subuh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 Biat bulogol marham min adillatil akam ditulis oleh Al Afis Ibnu Ajar Al asqalani disarah oleh Imam Sunani dalam subuhul salam sarah bulogol maram man mata siapa yang mati wa alaihi syiamun punya utang puasa solman huwaliyuhu ahli warisnya wajib menggantikan puasanya kalau solat enggak perlu digantikan ahli wa waris jelas. Insya Insyaallah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas. Yang bilang nggak jelas itu nggak punya paket 4 giga. <San> Pak Ustaz, bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua saya yang sering mengobati anak saya dengan cara jampi-jampi? <San> Jangan mentang-mentang sudah ngaji kata ustaz tidak boleh pakai jampi-jampi, lalu pulang dari sini, panggil ayah, panggil emak, ayah, sini, mama, sini, ya ayyuhalladzina amanu, Innamal al-musriku nanajasun, jangan, la tusriku billah, la in asrakta layahbatan na'amaluka, jangan ceramahi orang tuamu, sampaikan dengan cara yang santun, ayah, mama, mau nggak dengar ceramah habib, Habib Umar bin Hafiz ada terjemah Indonesianya Kata dia jangan buat syirik, nanti amal kita hilang. Ini ada ceramah lembut dari Ustaz Adi Hidayat. Ini ada ceramah lembut dari Habib Syekh Ini ada ceramah lembut dari Habib Novel. Ini ada ceramah lembut dari... Dengarkan dengan dia dan jangan lupa. Doa silahul Mukmin Doa senjatanya orang ber... Malam doakan ya Allah selamatkan orang tuaku ini dari syirik ya Allah karena dia sudah meminta-minta dengan jampi-jampinya kepada jin hantu setan jembalang tanah suser ngesot ini belorong sundil bolong eh usah hafal juga ya Mudah-mudahan kita orang tua kita anak kita masyarakat kita diselamatkan dari syirik. La ilaha illallah. Berani masuk Islam berani mengatakan tidak seno tudrak Sana no tu syirik. La ilaha la ma'buda ma bihaqqin illa Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Idza sa'alta fas Allah wa idza sta'anta fas Allah. Ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa jampi-jampi nasta'in. Ustaz ni ngeje kami yang enggak. Jampi-jampi ini bukan cuma ada di saya buka jampi-jampi saya ya. Kalian pikir saya nggak punya jampi-jampi? Ini jampi-jampi untuk anak gadis. Catat. Hilang hmm, pula. Tika ku tika bigau tika si anu tika besiang. Tika itu tikar, tikar tikarku, tikar dari bigau, tikar si anu, tikar dari besiang besiang itu seperti eh, seperti daun pandan yang besar, tubuh di tepi sungai tikarku, tikar menghimbau, tikarku ini bisa memanggil hai si anu, datanglah tikarku, tikar menghimbau, tikar si anu, tikar bemiang kalau sudah kupanggil, maka tikar dia nanti menjadi gatal dia tidur itu lelap, akhirnya terkenang-kenang, terbayang-bayang, tiba-tiba dibuka jendela di langit, nampak bayangan dia, <tik> oh, aku menghimbau roh si pulan, supaya bersatu dalam tidurku, datanglah, ini waktu kunjungan saya ke salah satu desa tertinggal, saya dikasih mantra, belum saya amalkan, Di pedalaman-pedalaman, Ustadz Somad ini ada mantra-mantra corong. Ustadz seleksi, mana deh saya catat, untuk mengkaji bahwa di setiap daerah itu pasti ada mantra. Kadang ibu mau nggak suaminya supaya patuh, supaya gajinya semua untuk kamu. Mau Wah, ambil kuku, potong, ambil bulu hidung, bakar, masukkan ke kopi, sukan ke kopi kasih sama suami, dibacakan mantra-mantra, nanti suamimu patuh, seperti sapi yang hidungnya dicolok hidung. Alhamdulillah, setelah dibuat, ditinggal suaminya pergi, dia lupa, diminumnya sendiri. Saya mau tanya pendapat Ustadz, tentang jamaah tablik. Pakai Q, tablik sidik amanah tabligh tabligh artinya menyampaikan sebetulnya mereka enggak pernah nyebut namanya jamaah tabligh orang aja nyebut itu jamaah apa jamaah tabligh karena dia menyampaikan ke pintu-pintu Assalamualaikum -pintu, pak haji asalamualaikum pak haji ayo salat ke masjid ya pak haji ngamuk kau belum lahir aku udah haji Abdul Somad datang kemari, disambut bupati, disediakan speedboat, dijemput di airpot, ada tim yang mengawal, jamaah tabligh datang sendiri, tidak ada yang menyambut, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan jelangkung. Mereka lah yang sesungguhnya mengajak orang ke jalan Allah lillahi. Jangan ejek kalau sanggup ikut kalau enggak sanggup jangan ejek. Kenapa ku ejek jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai sorban. Nabi pakai sorban. Nabi pakai sorban. sorban. Jamaah tabligh pakai jenggot. Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh pakai jubah. Nabi pakai jubah. Jangan ejek Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang ngeje. Apa itu? Jamaah kompor. Karena mereka ada pergi bawa kompor. Apa itu? Jamaah KUPJ, kelompok Ustad Panjang Janggut Yang berjenggot dengan yang nggak berjenggot jangan saling mengejek Aku ente NTGK jenggot ini kayak kambing Aku kambing, kau anjing? Hancur gitu. ini APRU Selatan Kalau anjing sama kambing kelahi, yang ketawa babi yang pakai jenggot bagus ikut sunnah Rasulullah yang belum pakai jenggot besok pagi ambil kemiri bakar gosok-gosok dulu kecil kita gitu kan mau nggak? alis matamu tebal ya cukur oh. habis itu ambil kemiri oh. saya buat dulu gitu mat-mat <laughs> kalau kau cukur nanti nampak hantu cukur lah wah cukur oh, Mana hantunya? Mana kasihnya? Cermin, coba tengok aja. Ngatur hantu, hantu. Hey Ma. alhamdulillah kita masih punya masa kecil yang bisa diceritakan, dikenang anak zaman sekarang. Masa kecilnya game online PlayStation enggak ada. Kenang kita dulu masih kecil, ngejar layang-layang. Ingat, ambil kaca digiling pakai batu, masukkan ke kaleng susu campur sama limka, oh, jemur, habis tuh laga, oh, laga, berdarah, darah, bukan tangan berdarah, kain berdarah, baru sunat pagi, sore udah ngejar layang-layang, <tik> tapi indah untuk diceritakan, ngejar layang-layang, badan sehat, berenang di sungai, badan sehat, anak sekarang, badan gak bergerak, duduk, main gadget, <tik> <tik> Pem, pecah pembuluh darah, mati, Gimana saya menyikapi suami yang suka game online, baru kusebut, baru kusebut, tadi yang saya katakan suka game online anak-anak rupanya suami, sementara kurang perhatian sama anak istri gara-gara game online, di ujung dikasih ibu ini gambar senyum makasih Ustadz Ya, ayy waladhina amanu hai para suami ku anfusakum jaga dirimu wa ahlikum game online mu nara jangan sampai kau masuk neraka jadilah laki-laki yang perkasa mendidik mengajar sampai jangan sampai habis waktu karena game on ayala salah ayah lelfala kod khawati salatu kod khawati salah وَإِنِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا Amin. آمين kata orang di masjid dia sakratul maun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kalau kau rajin ke masjid orang masjid akan datang mendoakan kau Allah maafirlahu warhammu tapi begitu kau mati orang nggak kenal nah, siap-siaplah kau dapat doa tuh, tuh, tuh, tuh. Semoga selalu dirahmati Allah. Amin diberikan kemudahan segala urusan. Amin diberikan kesehatan. Amin. Ini mau nanya, apa baca doa? Saking sayangnya jamaah kepada saya, masya Allah. Pertama, saking sayang. Kedua, saking khawatirnya. Saya sekarang sedang ada masalah dengan ibu saya. Mohon petunjuk agar saya bisa balik rukun sama ibu saya. Pulang dari sini, kau cari makanan kesukaan dia. Dia suka apa? Kalau suka sate, jangan kau beli sop. Pertama, kau beli makanan kesukaannya. Setelah kau beli makanan, untung, syukur-syukur masih ada toko pakaian yang buka. Kau cari pakaian yang paling dia suka, kain baru paling wangi saja Sajadah belikan, saja dah Belikan Quran yang besar supaya dia bisa baca Quran Habis itu kau datang ke rumahnya, jangan sekarang dia masih tidur Ibu-ibu, mak-mak cepat tidur Besok pagi sebelum dia sarapan Eh, makanannya kenapa dibeli sekarang? Makanannya beli besok pagi Makanannya kau beli besok pagi Barang-barangnya sekarang besok pagi kau datang kau bersimpuh kau cium kakinya lututnya mak mau kau bunuh aku bunuhlah mak mau kau cacimaki aku mak mau kau bilang aku anak anjing nggak apa apa mak karena berarti kalau aku anak anjing kau <tuh> jangan jangan kau bilang gitu. Kalau kau tunda omonganku malam ini, kau tahan sampai Idul Fitri, tiba-tiba nanti dia meninggal dunia, barulah kau tahu rasanya setelah dia tiada. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat dia salat dulu, kau salat di atasnya hilang rindu. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat duduk biasa dia duduk dulu, duduk kau di atas hilang rindu. Kalau dia sudah meninggal nanti, kau datang ke tempat tidurnya, kau pegang alas tempat tidurnya, hilang rindumu. Mumpung dia masih hidup sekarang, kau datang. Malam ini juga. Datang, cium tangannya, peluk badannya. Karena kalau dia sudah tak ada, bajunya, jilbabnya, kainnya pun kau cium, akan belum tentu hilang rindu. Oke, okay? janji? Apa hak saudara satu susu sama saya? Kalau bapak punya istri, istri bapak melahirkan anak, ada air susunya, lalu disusukannya anak tetangga di bawah dua tahun, lima kali kenyang, khom maka anak itu nanti menjadi anak satu susuan dengan anak bapak. Makanya hati-hati. Dulu ada bidan di rumah sakit orangnya rajin dikumpulkannya semua susu mak-mak di situ dibagikannya ke anak-anak. Saya bilang ini baik tapi jahil, enggak ngerti fikih Islam. Karena dalam Islam ada namanya saudara sesusuan. Harta warisan enggak dapat tapi anak kita dengan anak susuan enggak boleh nih. nikah. Nabi saw pernah ketika duduk tiba-tiba Nabi membentangkan sorbannya ke lantai. Duduk perempuan di atas sorban itu. Perempuan itu bernama Syaimah Siapa namanya? Syaimah Sahabat bertanya. Siapa itu ya Rasulullah? Syaimah adalah saudari sesusuhanku Karena dulu sama-sama menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Ibu susu yang pertama, ibu kandung Aminah. Yang kedua, Suwaibah. Yang ketiga, Halimatus Sa'diyah. Ibu susu sekarang, Al-Baqarah sapi betina batalkah jika kami wudhu bersentuhan dengan dia ini hanya terkait dengan nasab nikah mahramkah dia Pak Ustadz ya Bapak misalnya Bapak punya istri hamil lalu kemudian punya anak ada air susunya lalu kemudian Bapak mengangkat satu anak angkat perempuan maka kau anak laki-laki yang sebelumnya tidak ada hubungan mahram, setelah itu maka menjadi mahram. Hadis yang mengatakan layakluan nara jolun ma'amroatin illa ma'azi mahramin tidak boleh berdua-duaan kecuali dengan mahram. Maka dengan susuan itu menjadi mahram, mahram, warisan tak dapat. Sampaikah doa ibu saya untuk dia Pak Ustadz Masalah meninggal dunia Jangan khawatirnya enggak punya anak Doa tetap sam Doa sampai Saya tadi Ziarah ke makam Sayyid Ahmad Al Maghribi Saya doakan Allahumma fiillahu wa rahamhu wa afihi wa afu'anhu Sampai enggak doa saya? Sampai Saya enggak ada hubungan dengan beliau Beliau Sayyid Sayyid itu Arab Saya Arab-Arab cemas doa sampai makanya kalau lewat makam kita bacakan doa Assalamualaikum ya ala diar minal mu'minin wa inna insya Allah biikum lahikun ya ala diar minal mu'minin nas'alullah ala oh panjang pak ustad ya anda edisi pendek bos ada Assalamualaikum ya ala al-kubur itu paling pendek bagus nanti dibuatkan baliho besar Assalamualaikum ya ala diar minal mu'minin wa inna insya Allah biikum lahikun ya ala diar minal wa inna insya doa ziarah kubur coblos nomor Bagus, bermanfaat, sekalian untuk dakwah di kubur-kubur. Bagus, apa nggak bagus? bagus? Bagus. Untuk apa doa untuk orang kubur kalau doanya enggak sampai, betul? Maka doa tetap sam, tapi katanya ada hadis mengatakan, izah mata benuk Adam. Kalau anak Adam mati, maka amalnya putus. Ini anak Adam, namanya Abdul Somad. Kalau Abdul Somad mati, amal Abdul Somad putus. Yang putus itu amal Abdul Somad atau amal orang Tanjung Selor? Saya ulang sekali lagi. Kalau Abdul Somad mati, amalnya putus. Yang putus itu amal Abdul Somad atau amal orang Tanjung Selor untuk Abdul Somad? Amal Abdul Somad yang putus. Abdul Somad setelah mati gak bisa ceramah kalau dia ceramah, jamaah lari <SILENCIO> tapi amal orang Tanjung Selor sampai gak untuk Abdul Somad? <SILENCIO> sampai datang orang Tanjung Selor, ngirim fatiha untuk almarhum Abdul Somad dari Tanjung Selor ke Riau Al-Fatiha sampai apa sampai? <SILENCIO> selesai ada yang bilang gak sampai? mana nama lengkapnya? Biar saya, nanti kalau mati saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Saya seumur-umur ceramah, baru ini dapat tulisan di tisu. Tolong doakan saudara sesusuan saya, Ustaz, agar dia menjadi anak soleh dan bisa ketemu orang tuanya. Insya Allah. Nanti di akhir majelis kita berdoa memohonkan amin dari mulut para habaib, oleh ulama, tokoh masyarakat. Doa kita menembus pintu-pintu langit malam ini. Insya Allah, di tempat kami lama sudah saya kepingin tulis surat untuk ustadz. Wow, ini panjang. Nanti kita baca terakhir. bagaimana hukumnya menjaga tiduran seorang baru meninggal malam satu, malam dua, malam tiga sampai malam ketujuh salah satu dari keluarga diharuskan menjaga tiduran almarhum semalaman secara bergantian Nabi tidak ada menyuruh kenduri tujuh malam sahabat Nabi juga tak ada menyuruh Nabi tak ada sahabat tak ada yang bawah setelah sahabat namanya tabi'in Dabi'in namanya Imam Atta, siapa namanya? Imam Atta, Ainta Alif, Atta, kata Imam Atta. Innal Maytah, sesungguhnya mayit, yuftanu di di kuburnya, yustahabbu ayyutu'im, maka dianjurkan keluarganya bersedekah makanan selama tujuh malam yang mau buat silakan yang enggak mau enggak berdosa karena tidak disuruh Quran tidak disuruh nabi tapi dibuat oleh tabiin tidak disuruh berjaga malam disuruh bersedekah tujuh malam untuk meringankan dia makanya kalau ada yang mau bersedekah Pak Ustaz katanya kita yang bawa makanan yang paling afdol kalau ada orang meninggal kita bawa makanan buatkan makanan li ali jaafar karena ia menyibukkannya Buatkan makanan keluarga Ja'far karena Ja'far sudah meninggal keluarganya sibuk gak sempat masak Yang paling bagus kita buat Tapi kalau ada anaknya kaya dia beli nasi kotak Maka anak anaknya kaya itu kasih kata sambutan Saudara-saudara sekalian Ini sebenarnya adalah sedekah saya Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Yang gak mau makan di sini silakan bawa pulang bungkus saja nah, Karena banyak juga yang mengatakan gak boleh dimakan Kalau dimungkus nah, gak apa-apa tapi yang aslinya kita bawa makanan. Itu yang saya tahu, bukan disuruh berjaga malam, tapi bersedekah makanan selama tujuh, ma? tujuh malam. Dari Imam Atta, dari kalangan tabi'in. Bagaimana pendapat Ustaz tentang majlis ta'lim setiap malam Jum'at baca Yasin? Sampai ada yang hafal, tapi tak sedikit dari anggotanya yang tak perintah tak melaksanakan sholat. Lima waktu, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Manqara'a <tuh> Yasin filai latin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam? Asbah maufuran lah. Besok subuh dosanya sudah diampuni Allah. Hadis ini isnaduhu jayyid. Sanadnya jayyid. Kata Imam Al-Afiz uh, Abul Fida Ismail ibnu Kathir. Dalam tafsir al Quranil Al-Azim. Membaca Yasin setiap ma malam. Tiap malam. Malam sunit, malam selesai, malam rambut, malam kamis. Tidak sanggup tiap malam. Malam Jum'at. Tidak sanggup malam Jum'at. Mati ya. Yasin sin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin bagus tujuan membaca yasin itu apa karena dalam yasin dikatakan inama amru iza arada syai'an ay Ayakul. mati kalau sudah mati nanti gimana alyawma nakhthimu ala afwahihim Watu kali munaa'idhim, arjuluhum, bimakanoh yakshibun. Bagus sekali makna yasin. Saya sudah pernah buat majelis, majelis tafsir surat yasin, khatam di masjid. Lupa nama masjidnya. Dulu sebelum viral. <tik> Saya mau tanya, gimana hukum Membungakan uang huh? mana bisa uang berbunga, rentenir. Oh, rentenir, tapi tidak mau dibilang riba karena dia merasa kerja mengeluarkan keringat dengan memberi hutang dengan bunga tertentu. Tolong dijawab, Pak Ustadz. Umat Islam harus punya keyakinan kalau ikut omongan orang banyak saking banyaknya orang kita akan menjadi bingung sendiri, betul? cerita tentang seorang nenek-nenek, kakek-kakek yang punya seekor sapi kakek-kakek, nenek-nenek punya seekor sapi dia mau jual ini sapi, keluar dari rumah dia bawa sapi sampai di jalan orang bertanya, eh bagus ayamnya ya dia bilang ini sapi, ini bukan ayam harganya 5 juta ini 10 juta ini sapi sampai ke pasar ditanya kamu mau jual ayam ini berapa? dia mulai ragu ini ayam apa sapi? akhirnya dia bawa ke pedagang yang lain berapa kau mau jual? kau beli ini sapi saya semua di pasar itu mengatakan ini ayam ini ayam akhirnya dijualnya itu dengan harga? Nah, tengok semua bilang ayam sapi apa ayam? Akhirnya saya pun bingung, sapi apa ayam? Sekali riba tetap? Satu dunia ini mengatakan dia tidak riba. Tapi kalau riba kata Allah, riba kata Rasulullah, riba kata Quran, riba kata Sunnah, maka dia riba. Nanti semua orang mengatakan tidak riba. Karena jerih payah keringat, tidak riba. Karena hasil usaha, tidak riba. Riba lima bahaya riba yang pertama riba orang yang makan riba bangkit dari kubur seperti kerasukan setan nanti ada orang kau lihat di kubur bangkit kerasukan setan eh hey, kau dulu makan riba ya dia nunjuk balik kau lebih banyak lagi dua Duit riba kau belikan lontong sayur ayam penyet ayam patah ayam mati ayam sungsang, ayam pop lalu ayam itu menjadi setetes darah jadi daging ayu malak men nabatamin haramin setiap daging darah tumbuh dari yang haram fana ruba aulabe tempatnya api neraka jahanam ya Allah selamatkan anak cucu kami dari riba tiga kau bawa duit riba ke Makkah menangis di pintu Kaabah. La baik Allah Humma labai La baik Syari kalaka labai Innal amda wa ni'ma ta'alak wal mulkala syari kalak apa kata malaikat haji kau haji mabur Kena kau berangkat dengan uang haram. Tiga. Duit riba dibawa sedekah. Belikan karpet masjid. Dibelikan kipas angin. Inna allaha taibun Allah maha suci. La yaqabalu illa taiban. Allah hanya menerima yang suci-suci saja. Duit riba kau belikan nasi. Kau suapkan bubur ayam ke mulut anakmu. Darah dari jantung. Masuk ke otak. Nasiatin. Kazibatin. Khatiah ubun-ubun anakmu kotor gara-gara makan riba kenakalan orang tua waspadalah kemudian orang tua laki-laki membiarkan anak gadisnya istrinya keluar rumah tidak menutup aurat ya ayyuan nabi wahai nabi Uli azwajika katakan kepada istrimu, wa banatika anak perempuanmu, wa nisa ilmu'minin, perempuan beriman, yudinina alayhinna minjala bibihin, panjangkanlah kerudung, menutup leher sampai ke kaki, ya asma, kata Nabi Muhammad, inal mar'ata sesungguhnya perempuan, idabalawatil ma'id, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi maaf, Layak selulahan, yuraminha tak boleh kelihatan dari badannya. Ilhaaza yang boleh kelihatan wajah, wahaza dan telapak tangan. Telapak tangan boleh kelihatan? Bagian ini pun boleh. Celana pakai sempit, jangan sempit, longgar. Bajunya jangan sempit. Ini pakai jilbab di atas, di bawah sempit sampai menjerit kaki. Tolong, tolong. Selangkah lagi bapak mau masuk surga, tapi kalau anak bapak pakai celana sempit, ditariknya juga nanti kain bapak masuk ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan anak-anak perempuan kita. Ini anak perempuan sore-sore pakai motor. Mengeringkan rambut. Karena enggak ada hair dryer. Nauzubillah. Ustaz kan enak aja ngomong gitu, enggak punya anak perempuan. Iya juga. Anak saya laki-laki. Alhamdulillah akhirnya Ustadz kita bertemu juga. Ini panjang ceritanya, tolong dengarkan baik-baik. <SILENCIO> saya hamba Allah. Alhamdulillah. Sempat dia tulis saya hamba setan. <SILENCIO> saya mau tanya ini sama Ustadz. Saya masuk Islam tahun 2000. Bulan 6, tanggal 13. Berarti sudah Islam selama 19 tahun. Saudara kita, la ilaha illallah muhammadur rasul. Yang mau saya tanya gini, Pak Ustadz, dulu mama saya Islam, jadi sia-siakan bapak saya. Akhirnya mereka pisah suatu hari dia mendapatkan jodoh e, beda keyakinan, sedangkan saya baru umur setahun. Tak tahu apa-apa dan saya dibawa anut agama tersebut. Alhamdulillah saya dapat jodoh Muslim, saya sudah 19 tahun berumah tangga. Tapi mama, bapak sambung saya dan adik saya masih non-Muslim. Bagaimana Ustadz tolong doakan supaya mereka masuk Islam? Apakah karena beda agama putus silaturahim ya. hebat jamaah saya belum jawab dia dah jawab duluan. <laughs> Datanglah seorang sahabat namanya Asma siapa namanya asma. pakai alif Asma karena kalau enggak kalau enggak pakai alif Asma sesak nafas Asma ini emaknya non muslim datang dia mengadab Nabi ya Rasulullah ummi qadimat kadimats wahyirah krimatun Ibu saya non muslim datang mau jumpa Saya takut jumpa sama dia Afaa siluha Boleh saya silaturahim dengan dia Kata Nabi Silha, Silakan silaturahim dengan dia Afaa utiha Boleh saya kasih dia hadiah Kata Nabi Iktiha Berilah dia hadiah Itulah dalil boleh beri daging kurban kepada non muslim Dalam kitab Fatwa al azhar Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar Membolehkan memberikan daging kurban kepada non-muslim Jangan mentang-mentang kau sudah Islam Akhirnya anakmu kehilangan Justru dia berkata Dulu sebelum anakku Islam dia melawan Setelah dia masuk Islam Anakku itu lembut Anakku jadi baik Anakku jadi anak yang bermawan Maka tersentuh hatinya Sentuhlah dia tepat di hatinya Dia jadi milikmu untuk selamanya Sampai mana tadi hilang bolehkah saya hari raya agama lain ke rumah, jangan biarkan sudah beberapa hari baru kau datang cari-cari alasan, tapi jangan bohong, karena ini masalah ritual agama, masalah hubungan sosial, Silakan. tapi kalau sudah masalah ritual agama wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum cium tangannya belikan dia baju kasih dia makan maafkan aku mama kalau kau pandai nyanyi mama oh ini masjid enggak boleh nyanyi hampir aja